informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslor tentunya baiklah persahabat Leslor dimanapun kalian berada tentu malam ini kita dibuat tentunya bahagia persahabat ya dengan tentunya keromantisan yang disuguhkan oleh pengantin baru Lesti dan Bilar di atas panggung Indosiar. kita lihat persahabat ya ini momen tentunya Rizky Bilar menceritakan Tentunya, keromantisannya di kamar atau sampah biasa di DLSD mau tidur nih. <laughs> Nyamperin, langsung meluk kakak. Ah. Oh. Masya Allah, tentunya tidak lesti Ketika melihat Rizky Bilar berbaring di kasur Langsung nyamperin dan langsung meluk Sambil bilang, kakak, masya Allah para ya. <laughs> Ini luar biasa banget Membuat kita semakin bahagia dan bangga kepada mereka Mudah-mudahan hubungan tentunya keluarga Dan tentunya rumah tangga mereka selalu erat Amin, Alamin Berikutnya kita lihat persahabatan ya. ini momen romantis ketika Lesti Gejora menyanyikan lagu tentunya Datuk Siti Nurhaliza Allah, di momen tentunya di sini kita lihat Rizky Bilmar, cium Lesti luar biasa persahabat ya. <laughs> ini membuat para jomblo tentunya ikutan baper nih di malam Minggu. Tentu Lesti dan Bilar menyuguhkan kromatisan di atas panggung konser takdir cinta Leslar di Indosiar. Cium terus persahabat ya, desa Dedek Lesti menyanyi Rizky Bilar. Tentunya Cium Dedek Lesti terus di persahabat ya. Kalau sudah halal mah pastinya bebas masya Allah persahabat ya. Senyuman dari abang Bilar mampu membuat kita semakin bahagia kita lihat keunggahan berikutnya, persahabat ada unggah spesial juga dari bang Bensi Kumbang yang memposting sebuah postingan ada ibunda tercinta nih persahabat ya dan keluarga besar lagi nonton bareng Indosiar tentunya lagi nonton anak dan mantunya nih para Sahabat, ya. Dan kita lihat ada kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Ben. Yang nonton paling depan sekarang ibu ya, karena papa nonton di kamar. Wow, <lumit> luar biasa persahabat ya, dukungan dari keluarga mudah-mudahan tentunya keluarga besar juga selalu diberikan kebahagiaan. Amin, ya robbal alamin. Kita masih menunggu cidukan selanjutnya persahabat, mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia. malam ini yang kita dapatkan dari idola kita. Ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian silakan berkomentar Bang Yunus ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh